Halo sobat semuanya, welcome back to my channel balik lagi di channel yang selalu memberikan info-info terupdate dan pokoknya membahas seputar dunia slaughter oke okay, balik lagi sama gue dan seperti biasa di game kali ini gue bermain di Gets of Olympus dengan bawa modal 100.000 aja nih pokoknya kita pemanasan-pemanasan terlebih dahulu ya dengan pola screen yang pastinya simple Semoga mudah dipahami buat para soccer mania ya, dan semoga pola-pola yang gue bagikan di sini juga bisa bawa cuan atau bisa bawa hoki ya buat semuanya. Oke, okay, kita pemanasan-pemanasan dan pasti buat kalian yang udah mampir simak terus-terus -sima, aja videonya, jangan di skip biar nggak ketinggalan update konten terbaru dari gue setiap hari. Dan sebelumnya apa kabar ya kalian hari ini Semoga sehat selalu dan semoga Aktivitas kalian juga Semakin lancar. Aduh dikasih free spin Gak tuh Oke okay, ya Mudah-mudahan sih hasilnya Memuaskan jadi buat kalian ya simak-simak aja terus, karena gue juga bakal sharing ke kalian untuk tips dan triknya nih mengenai info slot gacor, pola slot gacor dan juga bocoran slot gacor hari ini ya oke okay, jadi buat semuanya yang butuh info tentang slot gacornya gak usah khawatir karena semua informasinya ada di channel gue ini oke okay. Pasti jangan lupa dibantu support channel ini dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi lonceng agar kalian gak ketinggalan untuk update terbaru dari gue setiap hari. Aduh, Aduhai, mantap banget nih. 216.000 ya guys sih. Tipis-tipis aja gak masalah. Uh. Oke, oh konten ya. Oke, okay, furniture. Dihaskan dulu. Nice. Kali 26 itu 305.000, mantap jiwa ya. Oke, okay, yang pastinya di sini gue mau ngasih tahu juga untuk uh, situs slot muda jackpot ya yang pasti untuk kalian mainkan di sini ya yang pastinya gacor juga kalian bisa lihat sendiri di sini gimana hasilnya yang pastinya situs ini juga aman terpercaya jadi nggak usah ragu lagi ya. Oke, okay, langsung aja di sini gue bermain di situs kemen satu gajah makan permen gacor main. A. Okay. Oke, okay, ya, gue udah dapetin profit di sini, dan ya, sabar aja dulu, ya. pokoknya oh, sabar-sabar dulu, di sini gue masih berusaha nih untuk mencoba melanjutkan cocolan-cocolan atau pola-pola berikutnya, ya kan? Siapa tahu dikasih tambahan, eh, ya, kita lihat aja sama-sama, ya. Yang penting gak usah terlalu terbawa hawa nafsu nih kalau main, ya, main santai aja, main sesuai feeling, dan yang pastinya. Selalu sedia kopi dan sobat-sobatnya nih, ya. Oke, okay, lanjut lagi. Gue coba untuk bayi dulu ya. Semoga sih beruntung. Oke, okay. pokoknya semangat terus buat kalian semuanya ya, para pejuang receh, para pejuang sensasional. Nggak ya, usah khawatir, hanya pantang menyerah sebelum JP ya. <laughs> Dan yang perlu kalian tahu juga, ya tentunya di sini gue bermain di RTP tinggi. Ya, pokoknya gue main di RTP dengan windra tertingginya untuk memudahkan dalam bermain di slot Online. yang pastinya lagi gacor hari ini ya jadi buat kalian semuanya kalau mau main jangan lupa wajib cek dulu RTP RTP nya nih tentunya dengan minret paling tinggi karena kalau kita main di RTP tinggi itu memungkinkan untuk bisa dapetin profitnya juga lebih tinggi ya guys ya oke okay. aduh mantap sekali nih mega mendung dong lumayan ya guys ya kira-kira bisa balik model enggak nih Coba dulu mm, mantap. Oke, okay, pokoknya buat kalian yang mau join di situs Permen 138 Linknya udah ada di pin komentar ya bestie. Tinggal kalian klik aja langsung join sekarang juga Nggak usah pakai lama-lama ya Gue tunggu nih Aduh-duh-duh, mantep sekali Ya, pokoknya gue tunggu buat kalian yang mau join di Permen 138 Pokoknya kalian juga jangan sampai ketinggalan untuk info menarik seputar video short gacor di sini ya tentunya di permen 138 oke okay. Oke okay. pastinya buat kalian ya uh, yang udah nontonin atau yang lagi nonton video ini gue mau ngasih tahu untuk disclaimer-nya terlebih dahulu. Pokoknya jadikan tontonan ini sebagai hiburan semata, tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas ya. Jadi mungkin bagi kalian yang belum cukup umur ya di-skip aja videonya apabila lewat di beranda kalian ya. Oke. Okay. Dan Sepertinya udah gak ada tanda-tanda kegacoran lagi Jadi gue juga gak mau paksain Takutnya nanti malah jauh Jadi gue memutuskan untuk langsung gue aja di sini, Dan tentunya thank you so much Buat semuanya yang udah nonton videonya sampai habis Semoga enjoy Dan semoga video gue ini bisa menghibur kalian semuanya Dan tentunya apa yang gue sampaikan Dan apa yang gue bagikan di sini Bisa bermanfaat untuk semuanya ya Oke, okay, sekian videonya. Gue izin pamit sampai ketemu lagi. Dan song sensasional permen 138 Gajah makan permen gacor men. Oke, okay, bye-bye.